Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini 49 dalam video kali ini saya berada di CV Putra Singgalang Motor khususnya adalah penjualan mobil-mobil bekas sekota Padang Sumatera Barat terlebih dulu silakan klik tombol subscribe like and commentnya terhadap teman-teman atau rekan yang berada di luar sana kali ini dalam video kali ini saya akan mereview salah satu mobil Sidik turbo tahun 2017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 ini saya akan mencoba untuk mereview mobil Civic Turbo tahun 2017 kelengkapan surat lengkap ready di tempat bagi teman-teman dan rekan-rekan yang berada di luar sana yang berminat silahkan japri atau datang di CV putra singgalang motor kalau masalah harga silahkan japri di sini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana Mobil dalam keadaan ready Cat masih orisinil, Ukuran bannya itu direnca Dunlop 215 50 R17 Masih ready No minus Keadaan ban lebih kurang 80% Bagian samping kanan Bagian depan lampu masih terlihat segar. Buka harga 380 juta nego di tempat. Bagian samping kiri. Okay, bagian belakang Civic Turbo tahun 2017 Ready di tempat? Next sedikit kita review bagian dalam mobil Oke okay, bagian dalam masih terlihat original dan masih standar jok kulit berwarna hitam plafon warna hitam juga ready Begitu, teman-teman, atau rekan-rekan yang berada di luar sana, yang berminat, silakan japri di Putra Singgalang Motor. Bagian dashboard dalam, jok masih terlihat kulit dan bersih, bagian pelapot. JV Putra, Singgalang Motor. Terima kasih dan see you next time.